Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi stick PS4 yang dicolokkan ke laptop menggunakan DS4 dan kalian udah setting juga, tapi nggak bisa dipakai gitu. Misalnya kalau kalian misalnya udah uh, setting untuk yang touchpad deh, ya, kalian ganti misalnya ke F3 misalnya, tapi tetap nggak bisa dipakai. Dan kalau kalian lihat di sini saya menggunakan kursornya ini saya kakin dari stick PS4 saya gitu dan seharusnya kalau saya menggunakan profile yang udah saya bikin gitu ya, ini seharusnya tuh mouse ini nggak jalan gitu untuk apa untuk uh, kursornya ini untuk touchpadnya. Ini nggak bisa dipakai sebagai kursor gitu. Dan sebenarnya, untuk cara mengatasinya, gampang banget. Kalian cukup tinggal buka aja DS for Windows-nya, gitu ya. Nah, di sini kalian sudah bikin profile nih, misalnya stick, gitu ya. Misalnya, untuk saya, namanya stick ya. Dan kalian bisa melihat di sini, untuk yang uh, sebelah uh, kiri, gitu ya, untuk touch-nya, gitu ya. Di sini kalian bisa melihat kan, left touch, gitu. Ini adalah F4, gitu kan. Dari di sini walaupun saya udah ganti gitu ya ke F4 tapi ini masih nggak bisa dipakai gitu ya di untuk di game ya. Misalnya di sini kita akan coba deh untuk F4nya di sini kita akan ganti ke K ya. Sini kita akan ke K gitu dan sini kita akan save gitu kan dan sini kita akan buka Google Chrome Dan di sini malah jadi double klik gitu bukan jadi K ya. Dan sebenarnya untuk cara men-settingnya gampang banget ya kan cukup tinggal setting aja dan untuk cara mengatasinya kalian bisa melihat untuk log di sini tapi di sini bukan logaritma ya. Lognya di sini kalian bisa melihat controller One is not using a profile. Nah ini adalah penyebabnya. Gitu. Jadi karena controller satu atau mungkin 2 3 4 itu tidak menggunakan profile sama sekali. Jadi kalian harus ke profiles dan tinggal kalian klik aja gitu untuk profile yang kalian bikin namanya. Kalau kalian nggak ganti namanya mungkin default namanya dan tinggal kalian assign to controller one atau tinggal controller mana yang kalian pakai gitu tinggal kalian klik aja dan nanti akan ada bunyinya gitu untuk uh, dari uh, stick kalian ya. Nah, kalian bisa melihat di sini untuk lognya gitu ya di sini controller 1 is using profile dalam tanda kutip stick gitu. Oke jadi di sini kita akan coba ya untuk sticknya di sini kita akan yang kiri yang left touch gitu di sini kita akan tekan gitu atau pencet nanti akan muncul gitu untuk hurufnya gitu atau mungkin kalau kalian misalnya mau ganti gitu untuk profilnya di sini kita akan ganti deh dari k misalnya ke x mungkin ya ke x gitu di sini kita akan save profile jangan lupa untuk save dulu di sini kita akan Nge Klik dan udah gitu bisa gitu muncul lagi dan kalau kalian misalnya udah coba di game dan terkadang nggak bisa kalian bisa coba cara ini gitu ya. Karena tadinya saya mau main uh, emulator PS2 untuk pencet f 4 gitu ya, untuk uh, buka limitnya. Tapi tiba-tiba nggak -tiba bisa gitu karena ya kontrolernya sini lognya ada tulisan tidak menggunakan profile sama sekali gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Semoga membantu bagi kalian yang sedang uh, mencari mungkin yang uh, kontrolernya. Atau mungkin kalian udah uh, menggunakan DS for Windows tapi masih nggak bisa dipakai ya untuk sticknya. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya. Dan terima Bye-bye.